Ya, untuk materinya saya sudah kirimkan uh, tadi ya beserta dengan apa namanya uh, pembelajarannya ada dua. Nah karena materinya sudah saya kirimkan dengan penjelasannya juga, uh, paling sekarang kita seperti biasa diskusi. Tapi ada beberapa hal yang mungkin kita diskusikan di sini itu terkait keamanan website, gitu ya nah untuk keamanan website ini nanti akan kita bagi untuk diskusinya seperti biasa kita juga usah lama-lama ya karena nanti akan ada pemogram visual seperti biasa kita juga bikin sebuah proyek nantinya Nah untuk diskusi kita hari ini terkait keamanan website itu ada tiga, tiga bagian, gitu ya, yang mungkin bisa kita diskusikan. Itu nanti di tiga kelompok juga. Yang pertama itu perlindungan terhadap serangan DDOS, ya, terus serangan malware dan serangan face man. gitu. Nah, nanti di tiga kelompok ini bisa dibagi seperti biasa, nanti saya akan berikut room, gitu ya, dan yang... Masih join, kan ini bertahap ya. Nanti akan saya langsung lempar ke breakout room yang kira-kira masih tersedia. Paham ya? Paham, Pak. Oke, Nah, untuk forum yang pertama atau breakout room yang pertama, itu nanti membahas serangan DDOS atau Distribute Daniel of Service. Pernah dengar nggak? kenapa untuk kemarin pak keamanan nah iya nah terus untuk misalnya malware ya selanjutnya blacklist itu terus oh ya satu lagi divestment nah kalau untuk yang blacklist kan mungkin pernah dengar ya yang terhadap daftar hitam ya sehingga itu kan membuat website kita itu terhapus dari hasil penelusuran contohnya di Google nah, gitu jadi ada ada empat, mohon maaf tadi saya keliru ada empat kelompok. Yang pertama DDoS, yang kedua malware, ketiga blacklist, yang keempat investment. Saya akan chat uh, ini ya di okay. satu DDoS. Ya, itu ya. Udah saya di -chat ya. Oke, nanti uh, sesuai di grupnya kita akan membahas apa yang dapat. Nanti kita presentasikan sebentar. Karena itu tidak mungkin tidak terlalu lama gitu ya. Uh, sekitar 20 menit ya. Sekarang yang 19.11. Jam 9.30 lah selesainya ya. Oke, sudah saya buatkan room ya. Tolong di diinfokan kalau ada yang double biar saya satukan. Mohon izin Pak, saya double Pak. Mohon maaf. Oke, Mas Aryo di, di mana satu lagi? Di dua, Pak. Dua sama dua, sama tiga, ya? Oke. Okay. Hmm. Assalamu'alaikum Mas Alexander Mas Ilham Mbak Ajeng Halo Waalaikumsalam kita kebagian apa ini malware ya berarti hmm. ini maksudnya uh, serangan malware gitu kan ya dijelaskan nah, kayaknya gitu ya kayak. perlindungan terhadap serangan malware Bagaimana caranya untuk gitu. intinya mungkin menjelaskan pertama malware itu apa terus habis itu eh, jenis-jenisnya terus cara menanggulannya kayak gitu aja sih kayaknya Halo selamat malam semuanya maaf baru bergabung Ya selamat malam Mas Alexander. Om Haryo kita dapat apa Om? Kita disuruh ngapain ya? Kita itu bikin PPT seperti biasa Pak Andri itu kan selalu bikin PPT nih Om. Jadi PPT tentang malware. Oh. Nah, PPT tentang malware. Tentang cara cara menangkal serangan malware begitu. Oke oke. Ah ini. Biasanya yang cakku bikin PPT itu macam ini, kendala nih. Oh, Izin om aku lagi ada kegiatan sekolah jadi kayaknya cuma bisa nyimak. oke okay. oke. Om itu. Ya, ada ya. mungkin ada link, bisa membantu materinya. Mungkin ya nanti aku materi ya. Uh. Ini kita tentang apa ya? Malware. Ya. Uh, cara mencegah malware uh, ini sudah ada. Ini materinya oke okay. ya. Itu mungkin saya bisa, ya, bisa membantu. <laughs> pakai ini aja deh. Ini lengkap. Ini <laughs> saya baru ngeklik, uh, tinggal disingkat aja. Ini lengkap sekali ini. enggak Iya, ada contohnya ya macam-macam ya. Awar. Nah saya itu nggak bisa bikin yang bagus tuh. Jadi ya mungkin uh, Om Alexander lagi apakah lagi beralangan atau gimana? Atau Om Ilham? Saya pakai handphone nih kebetulan. Oke. Okay. Enggak, enggak depan PC. Kalau <Sandain> Om Ilham, Mas Ilham, bagaimana? boleh sih Om ya pakai ini aja kali ya apa <kuh> online aja biar bisa edit bareng-bareng nah -bareng. itu gimana tuh caranya tuh? saya belum pernah pakai itu online kolaborator ya gimana tuh caranya coba dibikin hmm Oke, dan malware ya aku patlo ah, tampilan besar. Oh, hmm. Malaysia software, sistem. atau jaringan Tanpa Bom, mungkin coba bisa dibuka. Apa enggak? Oh itu ya. Oh pakai ini ya. Oke, okay. keren keren nah Bisa ini, tapi caranya gimana ya? Tinggal bikin aja langsung gitu ya. Iya, langsung ditulis aja. Bisa kok, okay. uh, oke. Okay. Oke, tapi menghiasnya saya nggak bisa. Kita bikin sederhana aja, <laughs> pencegahan Pencet malware aset tadi judulnya perlindungan terhadap serangan wah gua saya harus install dulu di handphone ya? apa ini google apa ini google doc google. apa ini ya? google doc ya sampai iya itu serangan itu yang nyata serangan nyata itu Ya. ya. Oke. See lupa lupa Fahse PasLup hilang tujuh puluh dua kosong enam delapan oh uh, nomorku berapa Baceng tadi ada yang hilang ya? Baceng, baceng, siapa ya? Wah. Oke, berikutnya adalah apa ya? nih? Ya, coba. Bagus. Halo, assalamualaikum, kelompok 2 Waalaikumsalam, Pak Andri. Waalaikumsalam, Pak. Ya. Nah, gimana? Ada kendala? Aman ya? Aman, Pak. Aman, Pak. Aman, Pak. Lagi proses. Oh, ini proses. ini cuma bertiga nih. Iya tadi ada Mbak Ajeng, Pak, tapi tahu-tahu keluar mungkin masalah jaringan, Pak. Mungkin. Oke, oke. Ya. Ini ada lagi yang mau masuk Muhammad Deni Kita pinang ke sini aja kali ya. Siap-siap, Pak. Nah enggak ada kendala, kan, saya pindah ke kelompok lain dulu. Siapa? Siapa? Saya screen aja ya, kita akan kelihatan. Oke, ini ya. pengertian mau. Gak... Terus. eh mana? Ya? ya kita ikut aja ya artikelnya tuh. Ini coba. Perbedaan virus, virus dan malware. Ya. apa perbedaan virus dan malware kemudian akibat malware cebat Hmm. Om Pemharjo, saya kirim nomor nim-nya Ajeng ya di chat. Oke siap, siap pas. Yes. Uh, sama nama lengkapnya apa ya, Mas? Ada ada. Sudah, ada ya. Ada, ada, ada. Oke terima kasih om Alexander Afiar. Namanya. Om Alexander Kanya ini apa Karangkong ya apa gimana mohon maaf Alexander Om namanya Om Alexander Alexander Diego Karang Karang gitu aja oh gitu. Ya, memang bisa panjangnya ya oke okay, iya begitu Siap, ya. dan Ini gimana ya ngetiknya? Perlindungan terhadap serangan malware. Oke, tadi sudah ya malware ini. Monggo Mas Ilham, Mas Ilham kalau langsung me mengetik, bisa barengan kan ini? Maksudnya satu ngerjakan halaman tiga, satu halaman 4 gitu bisa ya? Ini saya bisa lagi bisa, bisa. yang yang lagi akibat serangan malware ya. Ya, boleh boleh. Ini yang yang perbedaan tak isi aja. Boleh boleh, isi. Apa, isi punya perbedaan. Nah, ya, saya samakan aja nanti. All right. Ini kok jenis fiber? eh uh nah -huh. uh -huh. uh -huh. Hai, oh hai, hai, Halo, hai, Waalaikumsalam Waalaikumsalam aduh Mas Aryo hai, nih, hai, lagi hai, iya papa Mas Hikman ternyata Mas Hikman terus ada Mas Muhammad Deni Zainani ya Oke saya masukkan aja saya minta ah uh, mimnya aja deh tolong ditulis di kolom chat gitu. nanti ditulis di depan depannya gitu. nah <tuh> Yeah. Nah, bagi bagi yang baru datang mungkin kalau mau lihat materinya itu tadi Saya posting ulang di chat itu Yang tadi dikasih sama Mas Ilham dari jagoanhosting.com itu Itu materi yang kita pakai untuk PowerPoint-nya ya Terus, nah untuk link-nya ini dibuatkan sama Mas Ilham juga Ini link kolaborasi di Docs Google ada di kolom chat juga silakan kalau mau nambahin kasih pernah perni kasih apa kasih foto pribadi juga boleh good, keren keren keren Next slide ini yang cara mengatasi sama tadi satunya apa ya akibat terangan itu poin-poinnya aja kan ya Om ya ya boleh-boleh ya poin-poinnya aja juga nggak apa-apa nanti dijelasin lah gitu kan persentasenya nanti. Oh iya, oke siap, Wah, mantap, mantap. Ya, tinggal kelihatan. apalagi ya Ini name-nya belum diisi 210 10 Apa Pak Ada enggak Oke siap 0028 028. Masih berapa ya? satu oh. Wah, wow, keren. Keren, keren, keren. 1 ya. Thank mm -hmm. you. I'm on the hamster. Thanks to Kelompok dua ada selesai? Eh uh, kalau slide-nya lumayan pak, tinggal dihias di yes, pak. Oh, oke okay. siap pak. Mas nah, nanti yang presentasi Mas, mana ya, uh, Om, Om Alexander ya, yang ini nih. Ah, <tuh> Oh ada Mbak Sela Pratiwi baru masuk nih Selamat malam Mbak Sela saya tambahin berarti disini tambahin selaci ya? Oh, ini ya. keren-keren. Ini cara bikinnya gimana tadi, Mas Ilham? Dari slideshow ini. Itu mau bikin ininya mau bikin misal baru bikin kayak gini misal kayak bikin kayak gini nih tinggal new gini ya ya itu bisa dari situ dari sini terus kalau mau bikin kayak tadi tinggal di-share ini ya kalau itu mau share ke temen-temen ya itu klik share aja Oh gitu jadi ini nanti bisa kolaborasi gitu mm. hmm, cuman gitu aja ya oh, gampang juga ya enak-enak mantap sih saya baru tahu ini mas keren keren biasanya sih cara tradisional mas jadi Oke, salah, ini satu, ya. eh, salah satu salah satu buka pakai powerpoint gitu ini lebih enak ini kolaborasinya enak untuk oh, tv berarti Mas Ilham ini dari Haruka ya bayarnya ke Haruka ini? Iya hmm, ya ah, benar. Hmm. <coughs> ke Haruka. Oh. Haruka. Sama ya cicilannya ya, sama yang reguler? Sama. Sama aja ya. Sama aja. Oke, okay, sudah kayaknya ya. Ini aja ya. Ini transition-nya di sini asik gak ya? Boleh dilihat nggak ya? Ini entar ya lihat ya. Transition. Nah, coba aja sih. Coba ini apa ya? Dissolve. Oh, coba play. push Oh. dar Begini ya. Agak rumit. Agak beda nih. Coba sih kali ini ke Duba. Stop stop stop. Wah. Transition is soft. Aduh. Baru gini ya? Gak usah deh. Bingung ah. Enggak benar. Ini udah jalan nih di sini nih. Waduh, gimana nih? Nih. Dan coba dari awal om dari awal ya coba dari slasho uh, gini ya iya nah. yeah. kayak nggak ngefek deh Oh gini aja ya di soft tadi kan langsung. nah itu bisa nah, ini kan langsung tapi kurang halus gitu kurang halus Iya C karena ini bisa tadi diperlambat ya. lagi Om Ini ya, ini, eh, di bukan di sininya ya, sini ya. Iya, eh. di geser ke kiri aja. coba sih. Oh, kelambatan ini, lambat, halus sih, cuma lambatan. Oh ini oh. siapa mau presentasi nih Entar lagi tutup nih record roomnya Mas Ilham ya, hmm, boleh nggak no. Ya terus sama, sama Mas Alexander lu Mas Alexander bilang? Ya udah deh pokoknya nanti gantian lah. halo langsung kita gimana kita masih hitung pada ini mudah-mudah <laughs> ya muda lanjut aja, lanjut aja lanjut lanjut oke okay. yang itu ya uh -uh. Terus sampai, -sampai di mana nih sembari menunggu? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, okay. ya uh, udah selesai ya? Belum Pak. Uh, <laughs> masih banyak gak? Dikit lagi sih Pak. Dikit lagi Pak. Kira-kira uh, berapa ini lagi Pak? menitlah menit lah Pak uh, ini. nanti di pas uh, pembuangan visual lama antar kasihan lagi sampai tengah malam oke oh, oke okay. okay, kita poin poinnya aja Bapak nah oke okay. sip ini saya akan uh, acak gitu ya untuk yang presentasi ini saya udah pilih ini oh, sebentar Tadi udah tampil lum ya? Sudah pak, sudah ya. Oke, acak ya. Nanti kelompok berapa yang akan dapat? Ya kelompok empat kayaknya nih, divestment. Kelompoknya Pak Arman. Sudah selesai Oke, pak ya? Laki. Oke. Itu bukan kemenang pak. <laughs> <tuk> itu oh ini pemilihan. Oke, silakan Pak sama teman-temannya siapa yang akan presentasi. Baik dari kelompok empat. Dan mencoba mempresentasikan tentang serangan deface. Deface adalah kegiatan online yang menyerang website untuk mengubah tampilan website dan meninggalkan beja berupa pesan khusus. Deface website merupakan perubahan recording in progress. cara parsial atau bagian atau bahkan seluruhnya tampilan website akibat ulah peretas yang membobol Uh, sistem keamanannya, terutama tidak saja melakukan aksi lebih jauh, lebih berjalan data dan sebagainya. Tujuan divest, tujuan dari divest uh, divest website itu sendiri adalah menunjukkan, yang pertama menunjukkan kelemahan, misalnya misalnya tema website yang uh, bisa dengan mudah masuk dan mengalami tampilan website, Tak jarang sih juga untuk membuat pemilik website tahu mana bagaimana yang perlu diperbaiki. Yang kedua adalah melakukan propaganda agama atau politik. Selama ini karena melakukan research website untuk tujuan propaganda politik, misalnya upaya tersebut dilakukan dengan menyelipkan pesan provokatif pada website korbannya. Yang ketiga, menjual produk. kan juga sering melakukan research website untuk tujuan yaitu menjual produk. Mereka mengganti kompet Anda dengan toko online mereka lengkap dengan tautan yang mengarahkan ke website-hackern tersebut. Jadi pengunjung website, Anda juga akan melihat beragam produk yang dijual oleh para hackern tersebut. Yang keempat, untuk kesenangan pribadi. Pada beberapa kasus, hacker melakukan defense website hanya untuk bersenang-senang dan pamer skill atau kemampuan mereka. Jadi mereka melakukan website agar tahu sejauh mana yang mereka yang mereka kuasai dan telah bertebar. Yang selanjutnya adalah alasan website menjadi korban div. Yang pertama, kredensial login yang lemah. Kebanyakan orang menggunakan username dan password sebenarnya yang mudah diingat. Bahkan menggunakan satu password untuk beberapa password. Bahkan langkah tersebut akan menggunakan anecen uh, merusak website Anda. Yang kedua, tidak memiliki sertifikat SSL. Ketika visitor mengunjungi website Anda, terjadi pertukaran data dari browser ke server. Data ini bisa mengandung informasi sensitif seperti logis kredensial. Nah hacker bisa mencuri uh, pada saat proses pertukaran data terjadi. Misalnya hacker akan menyusup dan membaca informasi sensitif yang ditemukan, lalu memanfaatkannya untuk melakukan Yang ketiga, antivirus dan firewall tidak aktif. Platform website seperti WordPress memang memiliki keamanan yang baik, tapi uh, tanpa perlindungan antivirus dan firewall. Uh, tanpa perlindungan anti firewall masih ada celah hacker untuk menyusup Oleh karena itu, jika Anda tidak memberikan perlindungan tambahan Dengan plugin keamanan, bisa ada bisa menjadi korban di fashion. Yang keempat, menggunakan tema plugin yang rentan Tema dan plugin WordPress rentan terhadap dengan hacker, terutama yang jarang diupdate. Jika Anda ingin plugin dan tema di web, WordPress Pastikan dulu rating dan referensi update-nya langkah preventif device beberapa cara, cara uh, dilakukan sebagai langkah preventif terjadinya device yang pertama rutin up, upgrade uh, rutin melakukan up, upgrade atau update perangkat zona. yang kedua memeriksa ulang konfigurasi website yang di file device yang ketiga analisa service service yang tidak terlalu penting uh, yang keempat penjagaan rutin backup data yang kelima menggunakan firewall dan IDS pada daerah website untuk menangkal serangan OS. yang keenam melakukan full scanning secara rutin langkah-langkah untuk mengatasi device website yang pertama kunci website ada lakukan pemeriksaan bersihkan website dari kode dan file yang buruk yang keempat update semua kredensial login admin yang kelima gunakan SSL atau TLS dan yang kedua adalah gunakan prinsipal less reveal atau PLOP demikian presentasi dari kelompok 4 tentang serangan divest. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arman, jelas sekali penjelasannya terhadap divestment. Uh, Oke, okay. uh, gimana teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan dengan? diskusi kelompok empat terhadap, apa, materinya di face man oke okay, ya kita lanjut lagi Ke, ini diacak lagi ya ini otomatis sudah hilang Oke okay, kelompok dua, nggak ada suara begitu. Oke okay. <laughs> kelompok dua malware, silakan anggotanya Mas Aryo, ya. Ya kelompok kami pak. Ya silahkan. Ya, ntar saya cek sound dulu. Uh, Mas Ilham hadir? Iya. Yeah. Oh, oh yeah. siap siap. Terus Mas uh, Om Alexander hadir? Hadir hadir. Oh siap hadir. siap. Ya, ya. Jadi uh, mungkin saya share screen dulu aja ya. Saya jadi operator aja ya. Jadi Mas Mas Ilham sama Om Alexander yang presentasi nanti. Ya, Oke, siap. Baik, ini adalah presentasi kelompok 2 yaitu berjudul perlindungan terhadap serangan malware ya disusun oleh uh, ini daftar namanya ada Om Alexander Gego Karang ada Mas Ilham Bayu ada saya Haryaudwi kemudian Mbak Ajeng Mas Hikman ada Mas Muhammad Deni Zailani ada juga Mbak Sela Pratiwi. baik untuk presentasinya akan dibawakan oleh Mas Ilham dan Om Alexander ya silakan Mas pengertian malware. Malware adalah kepanjangan dari malicious software yang dibuat untuk memasuki dan meretas sistem komputer, server atau jaringan tanpa pengetahuan pemilik atau pengguna perangkat komputer. Perangkat lunak ini sengaja diciptakan secara khusus untuk bekerja secara ilegal dan tersembunyi untuk merusak perangkat, mengambil data tanpa izin dan atau mencuri dan menyebabkan kerusakan pada perangkat lunak. Perangkat lunak satu ini memang sesuatu yang harus diwaspadai bagi pemilik perangkat komputer. Hal ini karena malware berhubungan langsung dengan jaringan internet yang biasanya digunakan oleh kebanyakan pengguna komputer. Terlebih lagi saat ini banyak kegiatan yang membutuhkan jaringan internet. Dan malware biasanya sangat mudah untuk dimasukkan melalui jaringan internet. Okay. Perbedaan virus dan malware. Malware biasanya diciptakan oleh orang-orang yang sudah ahli dan memahami pembuatan perangkat lunak dan memahami sistem keamanan pada perangkat lunak. Malware juga sangat berbahaya karena dengan mudah bisa dimasukkan ke dalam jaringan internet, apalagi jika user sering beraktivitas menggunakan jaringan internet. Sedangkan virus merupakan salah satu jenis malware yang biasanya menginfeksi dan merusak file. Virus tidak lebih berbahaya dengan malware. Virus dapat menyebar pada file, kemudian merusak fungsi inti sistem, dan selanjutnya menghapus atau hanya merusak file. Biasanya file yang telah terkena virus ini tidak akan bisa dibuka lagi. Akibat dari serangan malware, yaitu mengubah tampilan website. Yang kedua ada malvertising, itu ada iklan yang berisi malware. Yang ketiga, hacker mendapat akses penuh terhadap website. Yang keempat, tidak muncul di search engine. Oke. Okay. dilanjut. Okay. Alexander, silakan. Om Alexander, silakan. Oh, oh ya. Oke, okay, baik. Uh, seperti yang tadi sudah diinfokan, bahwa malicious software ini atau yang kita kenal dengan malware adalah induk dari beberapa jenis uh, program-program yang cukup membahayakan yang tujuannya adalah untuk uh, merusak bahkan mengambil data secara ilegal. Yang pertama adalah virus. Jadi virus merupakan salah satu jenis dari malware yang bisa menempel pada file atau dokumen dari perangkat komputer. Nah, kemudian jenis malware satu ini memang dirancang untuk menghasilkan untuk dapat menghilangkan data atau informasi. Kemudian yang kedua ada trojan. Nah, ini trojan ini adalah salah satu malware yang boleh dibilang kerjanya atau cara kerjanya menginfeksinya adalah membutuhkan uh, pihak ketiga yaitu user sendiri. Jadi dengan cara mengklik dan dia menyamar pada aplikasi aplikasi aplikasi tertentu. Kemudian daya rusaknya juga tinggi berbeda dengan worm atau cacing yang kita kenal uh, cara menginfeksinya adalah dengan menggandakan diri. Kemudian yang ketiga adalah adware atau yang dikenal dengan Advertise software ini adalah iklan-iklan, ya, Jadi malware ini bisa masuk melalui iklan-iklan yang uh, ada, misalnya ada salah satu situs web yang banyak sekali iklan-iklan online-nya, ya. Baik iklan pop-up yang sering muncul, yang tujuannya adalah juga untuk mengaktifkan trojan atau worm yang uh, ada pada iklan-iklan tersebut. Jadi lanjut. Oke, okay, Tadi, worm sudah jadi. Ini memiliki keahlian khusus dengan menggandakan dirinya pada perangkat lunak terus. Kemudian, yang berikutnya adalah uh, ransomware. Ini salah satu juga jenis dari malware yang pernah tenar, ya, seperti Indonesia dengan cara menyandra beberapa file yang uh, terinfeksi dengan cara meminta tebusan, salah satunya yang uh, terkenal itu adalah WannaCry dengan berbagai macam uh, jenis turunan. Kemudian cara untuk mengatasi uh, malicious software. Yang pertama khusus untuk uh, pengguna blog, blog, dari WordPress, yaitu menggunakan word defense yang memang uh, sudah ada, yang berkat pada WordPress tersebut. Kemudian menggunakan uh, safe mode. Kemudian jika uh, malware ini juga sudah sangat berbahaya, masuk dengan parah, maka uh, cara yang paling ampuh adalah memutuskan jaringan tersebut jaringan internet ya. Kemudian melakukan backup secara rutin terhadap file-file yang ada di website tersebut dan kemudian menghapus uh, temporary file ya yang pada kita uh, pada website atau pada uh, lokal yang dicurigai yang boleh dibilang bisa mengarah pada malware. Berikutnya sudah selesai sepertinya. Oke okay, baik terima kasih untuk uh, Pemaparannya dari eksplorasi dari kelompok dua tentang malware. Terima kasih. Oke terima kasih kelompok dua mengenai malware. Oke Bagi teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan terhadap malware? Tidak ada. Oke mungkin saya akan sedikit menambahkan ya tentang ini kan pembahasannya tentang keamanan website ya. Nah yang kedua ini adalah yang malware. Nah sebelum kita lanjut, teman-teman di sini tentu salah satu di sini ada yang pernah me apa ya mengupload atau mengunggah web ke server gitu ya. Nah salah satu perlindungan terkini terhadap website malware ini itu pernah mendengar Immunify 360 nggak? Privacy. Nah, Immunify 360 itu adalah salah satu perlindungan malware terkini ya untuk sebuah website. Nah di sana itu dia bisa mendeteksi dari enam lapis ini apa perlindungan dari awal gitu. Sehingga ketika dia mendeteksi sebuah malware di sebuah website, dia akan memberitahukan dan itu akan apa namanya? kita bisa hendak gitu ya. Mau kita abaikan atau kita hapus gitu. Nah, itu biasanya sudah kalau misalkan teman-teman sewa hosting sekarang gitu ya ataupun bisa diinstal nantinya gitu ya. Itu biasanya sudah terpasang di sana. Dan yang penggunaannya pun uh, gampang ya. Jadi Immunify itu langsung bekerja dan dia akan memberitahukan ke kita bahwasanya ada uh, virus atau malware yang dideteksi gitu yang itu dia juga bisa mendeteksi PHP yang kita gunakan kalau kita menggunakan bahasa PHP. Seperti itu sih singkatnya. Jadi itu bisa mendeteksi malware di sebuah website dengan Immunify 360. Oke, terima kasih Mas Aryo dan tim. Baik Pak, terima kasih Pak Andri. Iya. Oke, kita lanjut. Ke kelompok selanjutnya. Malware kita hapus. Tinggal DDoS dan blacklist. sweet aja gimana? Bisa di sweet. Bas aja Pak. Nah. Oke kelompok satu DDoS. Yuk, kelompok satu. Mbak Intan, Mas Erik, dan kawan-kawan. Sudah terlihat belum, Sudah. Sudah. Sudah ya. Baik. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu izinkan saya, Intan, untuk mempresentasikan mengenai hasil kerja kelompok kami. Oke, di sini ada pengertian DDOS. DDOS itu merupakan sebuah serangan yang sering digunakan oleh para hacker. Dan serangan ini biasanya dilakukan dengan cara membanjiri lalu lintas jaringan internet pada server, sistem atau jaringan. Dan pada umumnya serangan ini juga dilakukan menggunakan beberapa komputer host penyerang sampai dengan komputer target tidak bisa diakses. Mengenai sejarah DDOS, yang pertama kali itu terjadi pada awal tahun 2000 di mana situs-situs besar seperti CNN, Ebay, Yahoo, dan Amazon sampai lumpuh selama beberapa waktu. Serangan tersebut membuat situs sulit diakses secara utuh dan imbas lainnya itu adalah kerusakan pada data-data yang dapat diakses. Proses akses terhadap situs-situs yang diserang juga menjadi lebih lambat dan lemot. Di sini ada jenis serangan DDoS, yang pertama itu ada ping off-date. Ping off-date ini si penyerang akan mengecek posisi dari sebuah alamat IP situs web terlebih dahulu. Terus kadang si ping off-date ini digunakan untuk mengirim data yang berukuran hingga 65 KB secara masif. Terus yang kedua ada UDF loading yang dimana pola ini menggunakan protokol UDP sebagai kendaraan serangan akibatnya komputer target ini akan menjadi kesulitan menangani banjir data dalam jumlah yang besar. Terus ada yang ketiga itu scene flooding. Nah, yang pertama dilakukan saat dua komputer sudah melakukan sambungan komunikasi. Terus yang kedua si penyerang akan mengirimkan sintaks kepada komputer target. Terus yang ketiga, komputer target akan mengalami hang karena uh, kelebihan ban. Terus yang keempat atau yang terakhir, itu ada remote uh, control attack. Uh, remote control attack ini menggunakan beberapa komputer dengan server besar milik pihak lain untuk menyerang target. Dan hasilnya itu sama seperti yang scene flooding. Uh, si komputer target itu akan mengalami hang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Claudia. Terima kasih. Selanjutnya adalah gejala DDOS attack. Yang pertama, website, aplikasi, atau layanan yang Anda jalankan tiba-tiba menjadi lambat atau tidak bisa diakses. Yang kedua, adanya traffic yang tidak wajar dari IP address tertentu atau visi Visitors tersebut mempunyai pola atau profil perilaku yang serupa, seperti kesamaan versi browser, lokasi, hingga tipe perangkat yang digunakan. Selanjutnya, koneksi internet lambat sehingga Anda kesulitan mengakses file atau website apapun dalam waktu yang lama. Dan yang terakhir, munculnya spam email dalam jurnal yang banyak. Selanjutnya adalah teknik DDoS. Yang pertama adalah botnet. Serangan DDoS dilakukan dengan bantuan kumpulan bot yang dijalankan secara bersama-sama. Bot disisipkan pada malware yang kemudian ditanam ke komputer yang terhubung ke jaringan internet. Hanya menggunakan satu perintah saja. Botnet langsung menjalankan perintah untuk melakukan DDOS ke komputer target dalam waktu bersamaan. Yang kedua adalah virus. Virus sengaja diciptakan, salah satunya adalah untuk menjalankan boot melalui script yang berjalan pada sistem operasi. Selanjutnya adalah kasus-kasus. Menurut laporan Kaspersky pertama 2022 menunjukkan peningkatan serangan mendadak pada akhir Februari sehingga akibat dari krisis di Ukraina. Dibanding telemetri pada kuartal 4 2021 yang telah dianggap sebagai jumlah serangan DDoS tertinggi sepanjang masa yang terdeteksi Kaspersky Q1 2022 melihat jumlah total DDoS meningkat hingga 46 persen, tumbuh 4,5 kali lipat dibanding periode yang sama tahun 2021. Serangan DDoS kali ini menargetkan Among Us, para pemain dilaporkan tidak bisa terhubung ke server game paling populer selama masa pandemi COVID-19, itu pada 24 Maret. Namun tak berselang lama, pengembang AMOAS mengharuskan mereka membuat server offline untuk mengatasi masalah tersebut akibat dari serangan DDOS. Selanjutnya adalah cara mengatasi DDOS. Yang pertama, melakukan identifikasi serangan. Yang kedua, mempertahankan parameter network. Yang ketiga, menghubungkan ISP atau penyedia layanan web hosting. Dan yang terakhir adalah menghubungi spesialis DDOS. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok satu. Tentang DOS. Oke, kita langsung lanjut aja ya. Di kelompok terakhir, kelompok terakhir apa tuh? Blacklist ya? enggak Oke, oh Bunda Ide. Silahkan, Bun. Oke, baik. Terima kasih. Untuk kelompok tiga, sebenarnya. Sorry, sorry, sorry. Kelompok tiga, siapa yang mau membacakan ya? Saya cuma mau buka ini aja. Saya mau share screen. Ini ada Pak Ahmad, Pak Ahmad apa Pak? Maaf ya, tadi saya enggak itu ada ada saya, ada Ahmad, Pak ada, Ahmad ada dua ya. Nah, ya. sekarang yang mau membacakan siapa Pak? Bawa Mas Ahmad Anugerah Iya. Pak Ahmad yang oke okay, yang ini aja ya, Pak Ahmad silakan Pak Ahmad untuk menjelaskan. Iya. From... kelompok like... Black. Pengaksesan web domain yang tidak aman ini hanya dapat dicegah dari internal suatu organisasi maupun individual. Oleh karena itu dibutuhkan teknik untuk meloloskan web domain mana yang dapat diakses dan mana yang tidak dapat diakses berdasarkan sekuritasnya sehingga dapat meminimalisir serangan yang mungkin terjadi akibat malicious website. Keamanan website, definisi. Definisi yang lebih formal untuk tujuan web security yaitu tindakan dan praktik melindungi situs web dari akses penggunaan, modifikasi, perusakan atau gangguan yang tidak sah. Tujuan dan fungsi web security. Tujuan dari keamanan situs atau web security adalah untuk mencegah jenis serangan ini atau apapun. Terkait fungsinya sendiri, adapun keamanan situs web yang efektif memerlukan upaya desain di seluruh situs web. Jenis-jenis keamanan website yang tadi sudah disebutkan di DOS malware blacklist defense Blacklist pengertian daftar hitam atau blacklisting adalah praktik memelihara daftar situs web yang diyakini mengandung malware. Mesin pencari seperti Google dan Bing, dan vendor antivirus termasuk McAfee, Norton, dan lainnya. Menyimpan daftar hitam sehingga mereka dapat memperingatkan pengguna ketika mereka mengunjungi situs web yang berpotensi berbahaya. Selain itu, kejadian blacklisting juga terjadi dengan banyak sebab dan alasan. Pengunjung melihat peringatan untuk menyarankan mereka berhenti mengakses ketika mereka membuka situs Anda. Kejadian ini akan meningkatkan resiko bounce rate atau merusak reputasi situs Anda. Mesin pencari juga cenderung menghukum situs yang pernah masuk blacklist yang otomatis menurunkan visibilitasnya. Tindakan pemulihan pada situs blacklisted. Temukan status blacklist. Bila trafik lalu lintas menurun tanpa sebab dan alasan, atau peringkat mesin pencari juga menurun, ada baiknya memeriksa dan memastikan apakah situs telah masuk pada daftar hitam. Cara cepat dan mudah untuk melakukan ini adalah dengan menggunakan Google Safe Browsing. Hapus malware dari situs. Biasakan melakukan pengecekan keamanan situs untuk memastikan ada tidaknya penyerangan malware. Ada banyak cara menghapus dan menghilangkan malware yang tersedia. Bisa mencoba plugin keamanan baik yang tersedia secara gratis dan berbayar. Selain itu, bisa menghapus malware dengan cara manual dengan hanya mengembalikan cadangan atau membackup yang tidak terinfeksi atau mengganti file yang sudah terkena malware dengan salinan baru. Mengirim laporan dan menunggu situs kembali pulih ke whitelist. Begitu situs, begitu situs bersih dan pulih, dapat mengirimkan laporan ke mesin pencari atau vendor antivirus yang telah memasukkan situs itu ke dalam daftar hitam. Cara ini cukup bervariasi tergantung pada otoritas blacklisting maka yang menempatkan situs. Pada contoh Google untuk memasukkan permintaan, pengguna harus memiliki akun Google Webmaster, dan telah memverifikasi situs yang dimiliki di search console. Lalu masuk dan diarahkan pada bagian seri security issue. Di bagian ini akan melihat pemberitahuan mengenai serangan peretas malware atau masalah lainnya yang terdeteksi Google pada situs. Jika telah memastikan tidak ada lagi masalah yang mengancam, maka dapat melanjutkannya dengan mengklik tombol request e eh, review yang relevan. Tingkatan keamanan situs, sembari menunggu keputusan dari mesin pencari dan vendor antivirus, sebaiknya juga mulai menerapkan tindakan pengamanan yang lebih keras, lebih keras dan solid untuk mencegah kejadian yang sama terulang kembali. Bagi Anda yang menggunakan pengaman bayar atau gratis cukup menambahkan fitur dan plugin yang lebih kuat lagi menghilang dari blacklisting memang tidak produktif kecuali berhasil menghindarinya bila cyber attack adalah penyebab utama kenapa masuk ke dalam, dalam satu atau beberapa daftar hitam maka tidak punya cara lain melainkan menaikkan perlindungan maksimum bangun kembali reputasi dan visibilitas visi, situs langkah terakhir ini adalah bagian Tersulit setelah situs berhasil keluar dari daftar hitam. Tetapi ini adalah kunci krusial demi mengembalikan tingkat arus trafik website dan meraih kembali pengguna yang sempat hilang. Pendekatan yang bisa dicoba adalah membawa masalah ini ke ranah publik dengan memberitahu pengikut kita di sosial media, blog, dan platform yang platform lain yang dimiliki. Kesimpulan penutup, Blacklisting secara general bukanlah hal yang buruk. Cara ini juga dapat membantu menjaga pengguna internet tetap aman saat mereka menjelajahi. menjelajah, tapi tidak dapat dipungkiri jika situs yang tidak bermaksud jahat tetapi terkena serangan malware dan peretas bisa diklarifikasikan dalam daftar hitam. Tentu ini akan menderita konsekuensi yang tidak sedikit. Kita... Uh. Saja yang bisa kami sampaikan, kami presentasikan. Oke, terima kasih, Bunda, dan teman-teman yang lain. Oke, untuk yang blacklist itu kan tadi salah satu apa ya, bisa diupayakan dengan mengetahui status dari sebuah website itu kan ya. Nah, itu mungkin teman-teman, kalau misalkan punya website itu memang kalau misalkan terdaftar di Google gitu ya, nanti bisa didaftarkan ke Google situsnya gitu ya, nanti ada skrip yang disematkan ke dalam sebuah websitenya, dan itu dia akan ngecek gitu ya. akan ngecek apabila ada malware dan serangan tertentu untuk website tersebut. Nah sehingga Google akan menginformasikannya. Jadi Google akan menginformasikan ketika website kita itu didaftarkan ke Google gitu. Untuk daftarnya sendiri tidak terlalu sulit. Nanti teman-teman bisa dicek di Google gimana caranya. Jadi nanti kalau misalkan ada malware, dia akan diinformasikan. seperti itu. Nah, ketika dia informasikan, misalkan nih kita tidak bisa menanganiannya sendiri gitu ya, dan kita bisa minta bantuan ke Google secara langsung. gitu Nanti dia akan pandu kita. Kita akan dikasih tutorialnya untuk dibantu untuk menghilangkan file-file yang terkena blacklist tersebut. Seperti itu sih teman dari saya. Oke, okay. terima kasih teman-teman. Kita lanjut ke mata kuliah selanjutnya. ya. Untuk mata kuliah keamanan sistem informasi kita cukup sampai di sini. Kita lanjut di pembentangan visual.